Kalian semua kalau semuanya tercengang, Balik lagi bersama gua di sini. Tentunya masih bersama channel yang selalu memberikan kalian <SILENCIO> tips dan trik mengenai slot gacor hari ini. Info slot gacor hari ini, situs slot gacor hari ini dan gacoran slot gacor hari ini. Waduh, ini baru di awal permainan aja udah dikasih semangat kayak mau Zeus ya. Bisa dikasih scatter gratis loh. Waduh. Oke. Okay dan tentunya gue di sini bakal ngasih kalian hmm, sedikit bocoran tentang situs yang lagi gacor-gacornya hari ini jadi buat kalian para momen-momen soter gue di luar sana yang suka nyari informasi tentang situs gacor pasti banget sih kalau kalian mampir di channel YouTube gue oke okay? tentunya di sini gue bakal cobain dulu situsnya ya sebelum gue rekomendasikan ke kalian jadi gue memastikan situsnya benar-benar gacor atau enggak tapi sebelum kita lanjut ke gamesnya jangan lupa untuk dibantu like, comment, share, dan subscribe dan jangan lupa juga diaktifkan lonceng notifikasinya biar nanti kalian gak ketinggalan video-video terbaru yang gue upload setiap harinya oke, lanjut aja ya guys kita bermain di Gets of Wallynbos bukan sesuatu yang mau bilang sangat kita bermain di best offer dengan modal kurang lebih rp ribu. nah di awal putaran dengan bet empat ratus ini kita langsung dikasih starter gratis sama kakek lumayan menyenangkan ya lumayan membuat semangat kita bangun kembali dan kita lihat aja untuk hmm, berapa profit yang dikasih di seter gratis yang satu ini Oke Rp10.000 dikali 12 mantap Rp120.000 walaupun enggak banyak ya tapi lumayan banget Rp204.000 dan ingat Rp204.000 guys masih banget masih. jadi naik nice nih modal gua jadi rp oke saat kita putar-putar spin kembali dengan kita menaikkan batnya ke 4800 kita coba putar spinnya di turbo 350 kali oh my god Pakde oh, dong, tadi wah oh, 60.000. Widih gila, gilanya gila. 71.000 di saluran di land wow. 610.000 segede lo, gila. 99, 640, 330, gila. Langsung naik dong. Waduh. Oke. Okay. Ini nih. Situs yang gacor banget nih. Yang lagi buat coba mainkan. Ada lollipop satu tiga delapan. Bisa terbaik-baik ya guys, biar nggak salah. Gua main di lollipop 138 tiga Wow, yang ada logo gajah makan permen gajah. Anjing. dapat nih guys di dua ratus. mantap. Kita coba lihat lagi untuk profitnya nih kira-kira gua dapat berapa. Oke. Okay buat kalian para momen-momen shooter gua sana yang mungkin cocok sama tutisnya bisa kalian kepoin langsung di websitenya ini balikas 138.20 atau kalian juga bisa klik aja link mengenai video description box gua atau di kolom komentar paling atas nah, nanti bakalan gua bisa juga linknya di sana ya jadi dia akan ketinggalan di buatkan ya oke selain tutisnya gua kasih tau nih yang lagi bacor di juga linknya oke wow lah, ya, walaupun gak terlalu ngasih mungkin, tapi lumayan banget nambahin lagi, ya. Ini mulai berkurang nih, terus diukur sama ke Nah, oke, okay. kita mulai. Oh, connect oh, dong. Aduh, sayang banget ya, makanya sih gimana kita satu kita satu tapi nggak apa apa banget yang penting masih ada hasil-hasil Lalu... Oh oke ini biru, cakep, ya. Wow. Ini kayaknya udah nggak perlu kalian lanjut lanjut sih kalau kalian pengen nyobain juga ya, karena gua rasa dia nggak akan ngasih kalian e, langsung rungat tapi terserah tergantung kalian gimana yang main ya, karena e, semuanya sih tergantung sama yang main. Jangan berharap kalian tidak sabar, kalian nggak nunggu momen buat buat guys sing, atau gimana gimana, tiba-tiba kalian langsung main tanpa harus kalian masukin polanya, itu kayaknya bakalan ronggak sih, tapi nggak tahu juga ya, karena keberuntungan orang itu berbeda. Oke, okay, last year ya, GoBuySing 580 Spesial buat kalian yang udah nonton video gue dari awal sampai akhir nih Dari modal gue dari uh, awalnya 100.000 Sekarang udah naik jadi GoBuySing ya, 1500. Oke, okay. hmmm... clear, sort of Oke okay. okay, guys, sebelumnya gue terima kasih banget buat kalian yang udah nonton video sampai selesai dan terima kasih juga atas supportnya karena support kalian di-watch jadi semangat untuk tetap upload ke setiap harinya jadi tunggu gue ya, gue bakal balik lagi setiap harinya, tentunya gue bakal balik dengan situs-situs yang lebih dasar lagi dari ini jadi jangan sampai kalian ke atas oke okay guys, terima kasih buat kalian semuanya dan see you next video dan jangan lupa juga nih beli pomo beli permen jangan lupa deh anjay oke okay guys terima kasih